ada pras wah tantangan untuk uh, penonton uh, video kini gua hmm. untuk mensubscribe channel ini di bulan kini hmm. kalau channel ini sampai satu juta subscriber dapres botak ba ha. halo teman-teman hari ini hari paling cerai sekali di mana di sini cerah salam begitulah kota di tapi kenapa saya hari ini senang sekali karena saya akan bertemu dengan salah satu teman yang hanya di sosial media nggak pernah bertemu saya sebelumnya dengan orang ini cuman, alhamdulillah kemarin, karena habis dari Gary orang banyak nanyain Gary, saya sambangin Gary dan setelah Gary, itu banyak sekali orang meminta tanboy kun untuk jadi bintang tamu di Youtube saya nah ini dia, akhirnya kita bertemu dengan yang kalian minta-minta dari awal saya bikin channel youtube mau diupload pacar pacaparui atau playlist lain tanboikun kok gak pernah lape komennya collab sama tanboikun kok bisa gitu bang? gak tau aduh awak tuh kok bisa kurang banyak ngecian romi rong kenapa sih? padahal gue tuh gak bisa bahasa padang gue juga semenang gue malas sekali kalau diajak-ajak pakai bahasa minang iya malas malas bandana gue ini anak Jakarta ya selalu tau semuanya Ya, yeah. daunnya kita ya. Udah ah, hmm. jelas loh. kalo buatan udah, kerjaan gua di YouTube, cuma makan aja. Tapi pitinya banyak. Amin, amin aja. Amin. <laughs> dabar, awak manggilnya Dabar. Okay. sih yeah. kurang, <laughs> nah, dabiasu. Yeah, dabiasu. Yeah, dabiasu, ya, ya. Nah, udah biasa. Udah biasa, Dabar, awak merasa yeah. bentuknya udah Daker, oh, mengganti. Iko, Dabarko ternyata asli orang Minang. bener sekali. Nih, yang penasaran nih, oe, oke, pakai masker Minang saja. Oke, jadi sebenarnya wa aku asli orang Minang. Jakarta itu baru tahun 2012 ribu hmm. Jadi sebelum itu mau-mau pur dari Lahia itu di Sumatera Barat okay. sampai SMA. Dan ternyata di pandang Kota ya? Iya, Samo lu Jawa. Ah Samo, biro. Dabar kok tinggal di di si ketek sematin ju, ketek sematin ju. Ada ah. Gunung Bangil lu. Ada ah, ke? Sajaan, ya, bahkan ada sebo. Ah itulah, kan oh, kalau, kalau Dabar anak lolo. Jalan, kalau ya begitulah pertemanan lu e. di situ yang menyebabkan hancur sekolah. <laughs> <laughs> dabar berarti dari ketek di Padang? Ya dari ketek di Padang. SD di mana lu? SD di SD06, SD 06, apa ya? Wih SD di awak dulu tuh, di awak tinggal kelas dulu tuh <laughs> Nyemang emang hobi, orang-orang tinggal lah Hobi, hobi. <Wak, tuk> hobi. <tuk> hobi kok beda, passion, kami <tuk> tuh emang sepuluh kelas <tuk> Passion <tuk> kami tuh tinggal kelas <tuk> <tuk> kan. ya, ya, ya. Awak aw, aw, aw, sekolah di Beturahmah dulu, hmm. SD Beturahmah yeah. ya kan? Kebetulan kelas 5 SD malahnya melanjutkan, gak hmm. isinya ujian godo Ngegigi pena kosong api Akhirnya tiga kelas pindah ke SD kosong enam di Lapai. Ya. yang lima kalau malam baju banyak di situ. Iya kan? SMP di SMP di SMP udah Bale di Lapai, di uh, ya ke Tinju. Iya, yeah, di Lapai Iya, oh, Nah, SMA-nya di Semantan, SMA. uh, Semantan, gokil. Ini cukup sekolah yang SMA terbaik di Kota Padang saat itu. Saya juga nggak mau kalah, saya SMA tiga. 3. SMA 3 3 ini 4. SMA ini ya, <laughs> SMA terbaik juga tuh. Iya, benar ya kan? di zaman itu. Ini SMA terbaik, tiga, gitu. SMA puluh dua. SMA dua, awal dia SMA tiga. Heem, ya, karena kita kelewat itu awal, coba cabutnya SMA sepuluh dulu tuh. Iya, pasti pernah cari gondrong sama orang tua. Udah, dulu udah, <laughs> lah. Dan dapat melanjutkan Nai... kuliah di Jakarta. Ya, melanjutkan kuliah di Jakarta. Tahun dua ribu dua belas. tahun dua ribu dua belas itu di Depok di Universitas Bunda Dharma. Berapa terakhir pulang? Terakhir pulang uh, berapa sebulan lalu ya? Sebulan November. November baru batang baru. Baru mus itu seminggu biasa. Temukan. <laughs> Tiga hari pasti lo bosan lah. Dia harusnya. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. pun gitu aja tuh Nih Teraga dan pulang heh pengen pernah pulang sehari dua hari tiga hari sih diskonnya? <laughs> karena putaran itu itu dua iya hari itu. paling ya, ya, nggak taplau lah, buaya taplau udah. eh tapi ada yang baru gini, oh, transmar. eh oh, ya, ya, ya. hanya itu yang bisa dibanggakan. <laughs> <laughs> nya dingin bu. Hmm, gimana saking dinginnya bini tuh deh seru. <laughs> <laughs> sero. gimana aku angkat ya. Oke. Okay. Okay. Di, berarti masuk ke banyak di Padang. Ah, Pertanyaan selanjutnya. Ah, Yang betul. pasti banyak orang menanyakan, "Ba kok bisa makan sebanyak itu? Mode hmm. preman makan pejago, okay. gimana? Portugal? Ya? I Portugal, Entah, Portugal. <amusing> uh, Jadi uh, sebenarnya nak kan, emang dari ketek sih dia itu. Jadi hmm. moto keluarga aku udah perasa, hmm. makan banyak itu sehat makan banyak itu, jadi ya iya, jadi makan banyak yang penting. Hmm. Gizi itu nanti lah harus banyak gitu. Hmm. Nasi harus banyak. Itu dari ketek itu di, di uh, suku nasi itu sa, sa, sa apa? Kayak gitu, yeah. ya. waktu hobi mana tuh sa cambuang. Yambian hmm. kan lagi uh, sambal dulu suku yang lalu sisya coba hmm. balado, balado. Habis itu uh, di sadion kawa, makan gini. kayak Itu makan. Nah, dan selalu inget tuh, hmm. kecek gayo tuh. Makan yo habisan kono abi masukan telingku. Ndak mari nangkanya telingku nanggan. Oh gitu tuh. Iya iya tuh. Terus gorengk dingin kan babun langsung makan banyak <tindikan> iya. Itu aja. Watambua sama sana ngeti Iya, <tindikan> jadi jadi makan tuh lah emang dari ketek banyaknya yo. Gaik pun berarti mancari YouTube e, dabar gini kok <tindikan> uh, lebih asam mungkin ah itu memang lah karena jadi dari ketek kok. Iya, itu lebih asam. Ala senang lagi gini. <tindikan> Oke, okay. nah. cuma gak pernah menyangka pasti ya Gironya makan dan yang banyak, aku bisa nah. menghasilkan piti. Benar-benar. <tuk> <tuk> yang pertama menyempung ke, ke YouTube, ke dunia YouTube kan gak? Kan benar-benar setuju kan? Kalau aku kan uh, apa? Tipikal keluarga. Aku padang bukan padang pedagang itu. Iya Sama. Eh, padang yang kalau gak PNS itu gak kerajo Wah! Enggak lah, itu tuh. <tuk> <laughs> nah, betul, betul, betul, okay betul, betul, betul, betul pokoknya Mas, harus jadi PNS itu adalah titik kesuksesan nah, dari manusia benar, benar <laughs> bahkan <laughs> awak berapa bulan yang lalu berapa setahun yang lalu masalah itu, <laughs> dia masih nanya uh, e Nak mau lamar kerja? <laughs> <laughs> <laughs> biar lama cari tua nah. masih panjang cari tua boh. nah, bawa, -bawa makanan Hmm, nasi padang nasi padang ya. Kemudian, nggak tahu sambalnya tadi lo ngasih sambal, eh, sambal. Lau, lau, lau. ya sambal, <laughs> sambal, ya. sambal. apa? Lauk lauk lauk. Sambal sambalnya apa nih? Sambalnya apa nih? Rendang sama... Sama... sama telur dadar. Kau okay. rendang sama telur dadar, oke? Sama semuanya nih. Sama. Nah. Oh iya. Oh adalah dia untuk dapras. Jadi karena uh, Dapras sudah jauh-jauh ya datang ke studio, awak ini. Kan? Hmm. Jadi, awak memberikan hadiah untuk dapras. Butuh? Ini. ini dia dapras. Kerupuk yang biasa saja.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 Iya, katanya ini katanya ini pedas cuman katanya katanya ya kalau pede kok aneh deh wah isah sih kaget itu suku mana leh <guluh> tuh nah, Coba lo buka ceno nah, deh boleh dibuka Dada, sama -sama. <guluh> ah, masalah, cik. Cik, ya sama-sama ah keskitet koknya cie nih dapet cie kok bentuknya ada peringatan peringatan nggak lama <guluh> ngasal, <guluh> sama lo <guluh> gue bertahan nah lo berani coba berani coba ke warna merah loh agak ini Jadi jadi kok challenge-nya kok mm -hmm. uh, makan kerupuk udah beras mm -hmm. uh, sudah makan, terus ada timer 5 menit. Nah, jadi harus bertahan selama 5 menit tuh. Kalau bertahan baru wak, wak bangga kan. Wah, gua bertahan gitu. Oh, gitu. Gue ku asam tendi. tapi habis kok beliau akan kode. Ah, dia. Nah, yang nah. kan ke sono. asam anak -anak asam, anak -anak. asam lambung Ah, uh, ya. itu. <laughs> atu, dua, dua, dua, tiga, bismillah. Oke, okay. okay, timer start ya. Tiga detik pas gua gigit, itu enak. Bener-bener. <tih> ada, ada, ada, ada rasanya lah. <tih> aku ini adalah orang terkuat. Tahu lagi farah. Ini ini untuk timnya juga juga ada nih masih ada. Kalau mau, ini timnya nih tima tim dasaran nih. Jangan jawab. Bar nggak bisa syuting. Siapa mulai loh? Ini yang yang bikin ini orang asli Indonesia ya. Sebenarnya ini udah udah lama sejak. Paku ini boleh keluar, dia udah bikin. Terus, uh, tapi belum belum belum terlalu booming ya, kalau yang matik ini. Nah, waktu itu gue uh, syuting sama Mak Betty. Waktu itu kan gue pengen punya Paku, jangan Pak susah bagi cari kan harus indens. Jadi gue nemu kan matik ini yang uh, lokal pride karena di Indonesia. udah gue beli. Gue challenge sama Mak Betty. Nah, setelah gue bikin beli itu kan matik ini meledak tuh. Nah, jadi, jadi, dia mengeluarkan varian baru kan. Yang katanya sekarang tuh lebih pedas, tapi enggak terlalu pada video, sih. Minam, nah, minam, eh, ya. Dih, skete ini padahal konyol. gimana? Saya, tapi lantasi sih. lantasi oh. <laughs> biarlah mak awan cerdiknya. Banyak orang dia berbohong suka makan pedas. udah sudah berada di sini langsung dijek. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Nih ya berhasil gue bertahan. Ya, berhasil. <laughs> <laughs> gue bertahan. Oke okay, next paku ya. Mau tadi muka. Gila sih, -tesnya gila, lanjut. lanjut Jadi balik cerita tadi cerita yang yang apa? apa pengalaman yeah, yeah, yeah. semenjak uh, semasa syuting ya itu pertama kali syuting waktu itu uh, di channel Giri eh nah. di channel uh, sih nah. sama Giri makan uh, ayam, ayam gepuk 250 cabe yeah, yeah. hmm, itu setelah itu pas makan sih biasa yeah. sih gitu masih sekedar padeh biasa gitu hmm. cuman setelah waktu uh, tidur jam 10, selalu jam sepuluh tim gigu tim gigu atau langsung pengen uh, pup dan uh -huh. pas pup tuh uh, ngi sangiangnya jadi kayak uh, apa ya kayak uh, wah ngaluan baru api. Yeah, ya, iya lo. iya iya terbayang dewa itu. Nah kalau sekali sih nggak masalah, masalah rasanya, yeah. kan? Lalu seandainya lalu dia tersindak, sampai uh, jadi mupan. pagi so, Waktu nah. yeah. oh, oh dimati perasaan itu tuh mengangkang, jalan dia. Hmm. Kalau ada di kamar mandi itu mengangkang, bro bro bro bro. So Iya sakit sakitnya, kau bawa apa iya tuh? Nah. nah itu kejadian yang paling tidak menyenangkan ya. Yeah, ya salah satu itu. Cuman kan di depan kamera kan uh, ya mungkin pas syuting itu juga biasa biasa gitu yeah, yeah, kan yeah. berkepadian cuman setelah itunya. Makanya itu hmm, setelah yeah. ah, pas di video itu selalu bilang kan jangan pernah melakukan ini di rumah. Jujur aja saya tersiksa gitu. Termasuk yang ini teman-teman. Mungkin ada yang subscriber tersangkut. Ya. Enggak Subscriber saya banyak yang di bawah umur. Jangan dicubo-cubo. Bekok amak Den? kaden. <laughs> Ku dek karakteran nonton video amak. Jam cubu-cubo. Mamana? Aduh. Ya Allah. Ini adalah makanan pokok dari orang Minang. guys. Sebulan tuh kalau tidak do makan oh. uh, Itu lah mulai tuh agak-agak am gigi-gigi gitu. Uh, ah, ya. tuah. Hmm. Jadi pertanyaanno adalah ah. Dari sebanyak ko sambawa nan paling yang lamak? Di Minang mm -hmm. pun, dan pada yang, yang suku sambah. Sambah. yang paling empuk, kok Kalau yang sebanyak-banyak suku tuh mah, hmm. ada pasal uh, sambal adu tanah yang pakai jariat, kejar yang patai, pakai sayur, mantap. Itu ada sambah sambah itu. Adu tanah, itu paling nah. suku tuh, paling suku bisa betetambuh sama makan coy, hmm. dole. Atau sakuan itu dabarnya enggak mau makan. jago-jago tuh di rumah tuh. Masa aku porsi-porsian tuh ah, sebar. Cewek aja kalau mau tuh di rumahhan mah. Eh eh eh ah, banyak-banyak. Nah, itu. bini gini bah di bini Binil enggak banyak, -banyak makan. Ah, <laughs> bini sih ee, banyak sih sebenarnya. Banyak juga sih untungnya. Untung udah dapat mertua yang padahal betul tuh asinnya orang Jawa gitu orang hmm. Jawa kan tahu lah kan terus tebak keramaan mana untungnya alhamdulillah ngerti doa yang asik gitu. Jawa nya yang asik jadi walaupun awak style style Sumatera makan yeah. tetap yeah. santai gitu yeah, yeah, yeah. tapi komunikasi sama kawan-kawan di Padang masih ada oh masih masih banyak masih banyak <tuh> awak ya. tapi kalau orang yang tidak pernah melupakan awak ku berapa nah, orang berarti kau awak berempat berarti kau berempat tingkat tiga tinggal tingkat tiga yang pertama lah tingkat oke wah anak terakhir. Oh, <laughs> si Bungsu coy. Oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. <laughs> makan Iya, pagi tuh ah sepiring tuh tambah anak tambah anak sekolah <laughs> tuh, sekolah <laughs> tuh. Oh iya, yeah. kawan jadi uh, dambarku dulu badannya gadang. Ya. Yeah. Bisa dibilang gendut <laughs> sih. Bisa. Soalnya waktu SD tuh Eh? gak kuat sama Bro, dulu lagi, bukan aku ligir ya, dulu Bro, bisa saya badan serancak kok. Nah, dulu SMP, nah kau udah cerita lawak ya, Pak. Jadi waktu SMP kon saya kelas satu kelas dua masih gak kuat, ah jadi masih gak kan, terus gaya aku Pak, kau kan apa, memikirkan, wah kelas dua pasti anak anak ambu jadi tambah gadang, jadi pas kelas dua siapkan siapaan, baju lebih gadang tuh kelas dua tidak banyak tuh Nampak biper ya Nampak biper ya Nampak biper Nampak biper ya Dibuat kure diet gitu Setiap waktu sering kamis Kurus aku di kuringnya. Nah jadi baju itu tidak dipakai Kenapa mau milik diet? Atau ada rasu? Atau dek? Dia dan pengen punya cewek yang harus kureng lah Awalnya sih kayak nggak ada sih kepikiran pengen Semana sih pengen sih Setiap orang gendut pasti pengennya kureng kulah pasti ya orang gedut itu pasti pengen kurus ya. Cuma Jangan ya. sulit mana berdamai kalau badannya itu emang kurus, eh emang gak gitu. Uh, Jadi kalau di gak puat, nung hm, paling berang. Hm, hm, berang. Oh, lari gak Badannya emang gak Terus uh, waktu dulu uh, pas uh, SMP kok rajin beriman, yeah, yeah, yeah. Saja, <laughs> yeah. ya beriman. Iya. Jauh sakit. Iya iya. Tidak lama, aku pas Senin Kamis, dewa rajin pas tanpa sadar badan aku turun. Ah, itu tuh orang secolyet tuh lah. Oh, kok berubah jadi saat SMP itu gempar smp kurui SMP dua leh sampai itu gempar <laughs> Pak, turun pas itu tiga bulan itu sekitar lima balik kilo lebih hmm. hmm. dalam waktu berapa bulan tiga nah, bulan hmm. 5 mau balik iya makanya orang tuh terkaji sahdo itu baru patangku caleknya mah agak mesti kepuk temben mah gitu. berarti Tidak. maksudnya selain puasa tuh ah. makan berkurangan loh iya makan berkurangan loh bisa ya tak Jakarta kulit ya sejak babini dah. sejak babini. acok malam, siap makan. Kenapa <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Aduh, <re. tuk> itu, itu salah satu cerita dari uh, Bara teman-teman. Hmm. Luar biasa uh, akhirnya awak bisa sama gambar gitu. Nah, udah uh, kan di channel Gary? ada itu kenal loh tapi awak tentu kenal dapras. Ya, salah dapras. <tuk> kau wak, kau ada pras salah salah ada pras kok ngefansnya di dapras sebalun lo ID itu. berarti jadi agak kesinggung gue pas dapras bilang lah nggak mungkin orang kenal dapras soalnya lo <tuk> mau follow dapras pas di zaman ini oh apa oh uh, lip lip lip iya iya iya ya awak ini... dan orang penyagan, Wah. Asyik. <tuk> kan udah <tuk> ngapa nyakkan awak nyakkan mana Jalik. aduh ini kecil orang ini orang minang kita cuman aduh buat-buat tanyo termasuk semua kirinya orang Kalimantan. Tentu <laughs> <laughs> bolong. <tampil> lu, <laughs> <mak. laughs> ya luar biasa teman-teman. Akhirnya awaklah lamu ful fulan coba. Iya, lamu dari kaum dari Iya. Ya. Uh, dan itu enggak pernah bahasobok kami loh. sempat pengen collab lo kan? Sempat. Itu hmm. cuma awak dan Sagan Belum. Saga ya. dulu ini sesama agan nih jadi ya. Hmm. Buat cele-cele dak lepas ku gondrong apa panjang nah, banda. Ndak bosan lepas. Ikola dari tahun hmm. 2000 nama laki akhir. Bahaga bareh palu dia tuh mah. Bareh palu. Iya sih. Jadi eh uh, tanya kalian sadu pasti kalian pengen caleg nah. <tutup> da pras kebutak nah. Ada pras gua tantangan untuk uh, penonton uh, video gini gua hmm. untuk mensubscribe channel ini di bulan kini kalau hmm. channel ini sampai 1 juta subscriber da pras buta. ba. Nah, sama laki ya anjing <tangan> tantangannya Laki bukan? <tang> uh, kurang sih <tang> uh, Jadi, Wak Talimo? Oke, oke guys, ini kalian denger nih ya Sebagai laki-laki, hmm. saya menerima tantangan dari Tan Boikun Oke, okay, dicatat itu akan sampai, ah. kare Talimo, Wak Oke okay. Gua bilang, tanboy, tanboy nonton ini, kalian harus subscribe channel ini sekarang juga. Gua enggak mau tahu. biar <laughs> Pras teguh botak. <laughs> ini gua tuh kesel, liat dia gondrong, dia <laughs> so, pengen gondrong juga, tapi lama banget ya ini, guys. Biar dia botak, udah oke. Okay, saya terima tantangan ini, okay. tapi hanya sa Desember sampai bulan berapa sih? Desember, oh, 31. 31. Okay. 31. saya kasih batas waktu sampai tanggal 1 Januari, kalau seandainya tidak sampai. Alhamdulillah, rambutku masih terurai yang indah okay. Iku lama Bini Hyo punya jambah Kalo Bini Hyo kan? Lama uh, Kalau Bota, eh dicin mah <laughs> <laughs> Kok kamar lo dua aja? Boleh, boleh, cerita terboleh, dicin <laughs> Oke okay, teman-teman Dan itu cukup sudah uh, Pembahasan kita kali ini bersama Tan Boikun Terima kasih banyak sebanyak-banyaknya Untuk Dabar Sama-sama Alanya Mautah, dan lah banyak pengetahuan tentang makan makanku Barunya emang luar biasa kadang Luar biasa Salut untuk Tuan Baikun Dan semoga semakin sukses Amin Amin Dan tidak usah subscribe channel dia ya, Karena lah banyak, -banyak. Jangan lupa subscribe. <laughs> Biar pasti bobotak. <laughs> Oke, okay, teman-teman, terima kasih. Itu dari saya dan Anton Boiko okay. Sampai bertemu lagi. Sampai